Kalau makan itu juga. Udah, Jadi gede-gede Jadi tidak Sudah Karena waktu pandemi itu oh. Dia mencetak di oh. triliunan iya. Jadi uang oh. itu sudah beredar kemana-mana Dia e -h -h mau narik lagi, Susah uh, É isso aí. arah ke kanan, dia belok kesana, ke sana, ke kiri lagi. Pajai, paling belakang. Halo Pak Yan, kemana? Oh Waduh, duduk-duduk ya tuh duriannya, iya, tuh. Keluar, di tuh, iya, duriannya tuh, di ujung yang tuh, yang lakus, duriannya itu di ujung tuh Durian di ujung tuh eh. oh udah lama ya lagi makan durian Pak Yan, Pak Yan lagi makan durian, Pak Acai lagi makan durian lagi makan durian, lagi makan durian. <laughs> Kita serius. Iya, iya, iya, iya. sebenarnya anak Oh iya. Oke, ayo senang kali bahagia saja bahagia <laughs> Thank you. saya ya ini ada sih mau uangnya sedikit, banyak ya? karena nangis, mau ah, ya. Mereka, dia, ini ya. tiap hari. iya dia tersalah mau tapi nggak boleh begitu nggak boleh kenapa itu maksudnya sama. itu sih lu mau nanya apa aja ininya ipi ihong aneh dia jelas tadi semua bukan lagi jadi tidak tidak tidak nunggu lagi loh Katanya tuh sebetulnya betul awalnya tuh udah sama betul Tapi Menurut saya belum pernah sama. Tapi di dalam di dalam itu ya di dalam itu ada yang disebut satu Abraham. Betul tidak? Abraham. Nah ini Abraham ya. Ini Abraham ini dibagi dua, betul kan? Ishak, ini Ismail, betul kan? Tapi sumbernya dari Abraham Pak. Nah ini sampai detik ini, ini sama ini, nggak aku terus <guluh> bener ya, kata-kata kan ya, yang itu sejarah. kata sejarah ya, ya, ya. Ya, tapi tapi ini masih ada jalan oh <tuk> <tuk> <ini>. <tuk> <tuk> besar ya ya uh, saya ini kan ya gitu entar kan ya nah ngomong, ya, tapi banyak ya? <tuk> Bisa, <tuk> <ini apa>? Bisa, <tuk> Kel itu masuk ke kolamnya <tuk> <tuk> <tuk> Ada ayam 5.900 Sampai ada ayam ya Pak Bawahnya ya, 5900 Apa ya siap 500, 500 Mereka ayam sampai ada ayam bawahnya cocok ada ayam ini enak ayam bawah itu kambing Kambing, kambing Kambing, kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing Kambing bocor? enggak, bukan bocor, bocor terus oh nah, terus. Terus. Gitu, tapi tampir, aja, ini, bocor terus, tapi Gid tapi Gid akhirnya bocor hehehe panggak bocor tuh, ini tapi Gid, ini aja batangnya kenapa nggak jadi Pak? kadang-kadang nganutusin kenapa mau dilepas orang tahu anaknya ada yang ngetah ya? oh, ya. anaknya oh, taruh sekiannya Pak Ali lah oh, gila sekolah Eh, sana juga Pak, ujung sana juga oh oh mentok mentok, nah siapa lagi Oh, ikan bukan kolam renang, tapi kita kolam renang. Oh, jadi daripada ikan, mendingan kolam renang, pak ya. Pak Bun Gun. Eh, bagus banget. Pak Lagi, Pak, banyak pejalan kargo. Dikasih bapak, Pak. rambutannya dari sini, Pak. Ya, diambil di sini, Pak. Ya, namanya dijual di rumah, Pak. Ya, dalamnya masuk lewat sini. Dah, katanya mau lihat itu di rumahnya dijual. Dikasih orangnya. Itu pasti persemanan dia. Hmm? Dikasih. Dikasih itu sampai itu orang jualan di rumahnya ini. Di rumah jualan lagi lagi lagi. Enggak, dikasih. Iya, di. Hah? Oh, udah mau ya pundung. Itu dibagiin, dicabutin Bapaknya lagi. Lagi mana? Banyak eh.. Tuhan. Mikir main, dilihat bahannya lati yok.